dia menjadi apa di sini noun. noun, good ya, jadi noun, jadi fungsinya itu tidak lagi kata kerja. Saya tanya lagi, apakah kalimat ini kalimat verbal atau nominal? Kalimat punya kata kerja atau tidak punya kata kerja? Uh, nominal. Nominal, good ya, karena dia tidak punya kata kerja, maka dari itu menggunakan to, to be. Nah, di sini ya bedanya ya. Berarti kalau lihat verbing, loh, ini kok ada in-nya? berarti ini ya kata kerja bukan? dia sebagai jiren jiren itu tidak punya tidak punya apa istilah, tidak punya posisi sebagai kata kerja lagi jadi dia sudah pisah gitu. sudah apa ya sudah sudah sudah bukan lagi posisinya itu bukan lagi menjadi kata kerja jadi uh, ini apa hati-hati uh, gitu ya nah oke okay. okay, kita belajar, kemarin belajar di situ, sampai situ ya uh, nanti akan saya jelaskan untuk di level selanjutnya nanti kalau sudah masuk ke Level upper intermediate, nanti ada konteks misalkan non-action verb dan action verb. Non-action verb itu adalah verb yang tidak mempunyai aksi. Nah, nanti kalau tidak mempunyai aksi biasanya tidak bisa menggunakan present continuous. Itu nanti ya. Kalau atau kalau mungkin ada waktunya di kelas ini saya akan jelaskan. Mungkin sekarang aja deh, sekarang aja ya. Pak Lukman untuk intermediate ini ya apa? Silah busnya agak sedikit fleksibel ya Pak. Soalnya materinya sedikit banyak Pak. Eh nevermind Nanti agak mundur-mundur gitu nggak masalah ya. Karena memang materinya cukup banyak ya. Jadi dan cukup ini cukup harus di follow up gitu. Kalau nggak di follow up nanti ini lupa gitu, ya. Oke kemarin bisa sudah belajar uh, ini apa uh, non action verb. Eh uh, can you see the uh, the uh, the slide that I share to you? Can you see it? Baik. Apa bisa dilihat? Yeah, clear. Clear, miss. Clear. Ya. Yeah. Nah, ini yang kita akan belajar disebut non action verb ya atau verb tak tak punya non action. Jadi verb yang tidak kelihatan, tindakannya itu tidak punya kelihatan. Tidak nyata. Kita tahu teman-teman kalau verb itu berarti mengandung unsur tindakan ya. Jadi misalkan work Walk, terus kemudian run, jog, terus eat, sleep, drink dan sebagainya. Itu apakah itu ada ada tindakan nyatanya ya teman-teman ya? Iya, Kalau kita lari, makan, minum itu kan ada tindakan nyatanya ya. Iya kan ya. Yes. Nah, di sini, nah ada verb yang dia itu tidak punya tindakan nyatanya. Contoh, ya, akan saya tunjukkan. Saya tidak akan menjelaskan banyak ya. Nah contohnya adalah looks. Dia terlihat, terlihat itu ada tindakan nyatanya enggak? Nggak ada, terlihat, terlihat. Ya. Contohnya seperti ini, ya I hear. Hear itu kita bisa, ini nggak sih bisa lihat nggak orang mendengarkan itu bisa lihat nggak sih? Kalau hear itu tidak bisa ya, orang mendengarkan itu kan enggak ada ininya. Beda, kemarin saya sudah jelaskan hear dengan listen itu beda. Kalau hear itu artinya mendengarkan, ya. Kalau listen itu artinya menyimak. Menyimak jadi butuh konsentrasi. Makanya, kelasnya disebut. Kalau ada ada kelas itu disebut kelas listening, bukan kelas hearing. Kalau hearing itu cuma dengerin, kok jadi kayak kita pergi ke pasar, ada, ada, apa, ada, ada mungkin ada tetangga yang ini yang sedang ngobrol gitu. Kita cuma dengerin, kok habis itu berangkat gitu. Jadi nggak, nggak, nggak, nggak, apa, nggak menyimak. Gitu. Kalau menyimak itu kita memperhatikan, ada unsur memperhatikan. Jadi, gabungan antara mendengarkan dan memperhatikan, makanya disebut sebagai menyimak. Kalau bahasa Indonesia ya. kalau "hear" itu non-action verb, nah kalau "listening" itu action verb. Ya. Terus kedua, ada "see", melihat itu uh, non-action verb. "See" itu no. tidak jadi. Kalau kita melihat, itu kan sepintas ya. Jadi, kayak misalkan uh, saya melihat uh, ada sekumpulan orang yang berantem di pinggir jalan, tapi di satu sisi saya sedang berangkat kerja. Saya nggak nggak nggak memperhatikan, saya cuma melihat top. Udah, saya nggak peduli saya jalan. Nah itu ya. Kalau looking at itu ada unsur memperhatikan. Jadi saya kalau lihat orang berantem itu ya saya berhenti, saya pantengin itu apa orang berantem saya coba lerai. Nah itu looking at. Bedanya di situ. Kalau si itu melihat, kalau looking at itu ya melihat ditambah unsur memperhatikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan, mungkin bedanya si dan looking at? Gak ada ya? Gak ada. Saya saya pahami ya. Kalau looking at itu memperhatikan, si itu me, melihat secara tidak tidak se, tidak sesama. Jadi cuma melihat se se lebar toh gitu. Ya. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Limpas, nah, Oke, nah. Non-action verb itu juga berhubungan dengan emosi. Contohnya misalkan benci, cinta, suka, dan tidak suka. Kalau love itu kita bisa melihat nggak sih orang suka ini orang lain itu tidak bisa ya. Kita melihatnya itu kan yang ini apa tindakan nyatanya. Misalkan ngasih bunga, terus beliin makanan dan sebagainya itu tindakannya. Tapi love-nya itu kita tidak tidak bisa melihat. Hate-nya juga. Orang benci itu kita nggak bisa lihat. Orang benci sama kita itu kita tidak bisa lihat. Tapi kita bisa merasakan dari tindakannya. Misalkan kita dimaki-maki, kita diomongin di belakang. gitu ya. Itu hate. Tapi kita tidak bisa melihat secara nyatanya. Dan juga like dan dislike. Bedanya hate sama dislike apa ya, teman-teman? What is the difference between hate and dislike? Halo? There any one of you can answer this question? What is the difference between like and uh, sorry hate and dislike? Uh, Bu Aini, hello, hello Bu Aini, Bu Aini kemarin ya, yang yeah. kemarin ya? No, the first time in this class, Mister. Oh iya, yeah. maksudnya yang kemarin saya beri tes itu bukan? Yes yang yes, saya, yes. Oh iya yeah, iya yeah, Bu Aini, oke. Okay. Uh, si Bu, selamat datang. Bu. Thank you, Mister Broho. Kemarin ini kemarin tuh ada kendala teknis yang ini membuat kita tidak bisa kontak Ibu ya. Okay. Jadi Oke, okay, dua okay. ini artinya hate sama dislike apa? What is the difference between hate and In dislike? English atau Indonesia Indonesia saja, Mister. Oke, okay, go on. Say in what language? Asal saya paham ya. Jadi oh. jangan bicara bahasa bahasa saya bisa. <laughs> hate hate itu lebih dalam. Mm. Lebih deep. Kalau kalau dislike itu just only dislike, nggak suka aja gitu. Uh, Sebenarnya itu sinonim ya, bu ya. Head sama dislike itu sama, cuma sinonim. Cuma kalau head itu memang benar, tendensinya membenci. Kalau dislike itu tidak suka saja. Jadi tidak suka itu kan berat, bukan berarti benci ya? Yes. Kalau benci itu kan sampai apa ya? Sampai mendarah. Iya, gitu sampai ya. dalam. Dalam gitu. Kalau dislike itu enggak suka aja gitu. Uh, kan enggak suka ada laki-laki yang merokok ya nggak suka aja gitu. cuma enggak sampai yang uh, dites gitu nanti ada ada hate ada dites gitu. itu, itu sama itu sinonim sebenarnya oke okay, that's good question uh, that's good answer bu uh, thank you very thank much you. Nah, okay. emosi emosi itu tidak bisa di uh, apa tidak tidak disebut sebagai non action verb karena tidak bisa di ini tidak bisa dilihat ya. okay. sense. Nah, sense for appearance Here taste, smell, sounds, feel, see itu termasuk non-action verb. Ya. Mendengar, merasakan, smell, sound atau terdengar gitu ya. Feel ya, merasakan ya feel. Kalau taste itu merasakan ini ya, merasakan makanan ya taste. Tapi kalau feel merasakan dalam konteks itu sedikit itu juga masuk non-action verb. Oke. Okay. Nah untuk Yanti kalau tidak jelas, tolong tanya di akhir ya, di akhir ini quadri. Jadi ada saya kasih waktu ini ya. Nah, yang ini oke, okay. ada hear, see, hate dan sebagainya ini ada non action verb. Uh, nah, want, need and prefer ya. Itu kebutuhan dan juga ini prefer itu juga disebut non action verb. Kalau kalian butuh itu kan terlihat nggak sih? misalkan Pak Pak apa Pak Lukman ini butuh istirahat terlihat ya jadi kan capek itu kan ini ya apa masih nah soal tidak bisa di warn ingin itu tidak bisa dilihat ya masuknya non action tidak terlihat tidak aksinya tidak tidak terlihat tidak ada aksanya mental state juga pasal ini tahap apa ini ya mental set itu uh, situasi psikis ya. Misalkan kayak agree, orang sekitar kita itu kan uh, ini ya tidak kelihatan agree, Di disagree, angin member beli ini. Okay. Nanti saya uh, uh, selain ini, akan saya share kalau ada yang minta. Share aja ya. mister. Share aja nanti ya. Nanti ya, oke. Okay. Kalau share ya, di mister. sini tuh agak susah soalnya. Ya nanti. Ya jaringannya ini nah saya punya kemudian own own apa what does it mean own own memiliki memiliki memiliki ya itu laptop memiliki ya. beda ya orang punya laptop sama memiliki laptop tidak punya laptop, belum tentu itu punyanya dia <laughs> mungkin punyanya adiknya punyanya Uh, kakaknya atau orang tuanya. Tapi kalau own berarti memiliki. Ya. Misalnya I have, I have, uh, I have a house. Saya punya rumah, tapi bukan rumah saya. Rumah I own house beda ya. I own house. Saya punya rumah sama I have a house itu beda. Oke, okay. measurement juga. Nah di sini ada ya. O O itu berhutang, cost weight macam, macam ya. Ini seperti ini, ya itu adalah yang seperti ini, looks look ya. teman-teman, nah, bedanya adalah seperti ini. Kok saya menyebut seperti ini, teman-teman? Nah, non-action verb untuk present continuous, perhatikan baik-baik. Mungkin video ini akan bantu kalau di, di lagi. Non-action verb itu tidak bisa dijadikan apa present continuous. Jadi tidak bisa ditambahin verb-ing. Ya, contohnya misalkan I love you Ada nggak I, I loving you Itu ada nggak I, I love you Nah Ada di kolom chat ya, Ada I love you sama I'm loving you I'm loving you Is not grammatically correct Jadi secara grammar itu tidak Benar ya. Karena dia maksudnya non-action verb Most of non-action verb Cannot be used in present continuous. Jadi kebanyakan uh, non-action verb itu tidak bisa dijadikan present continuous. Makanya tidak ada I, I, I'm loving you, adanya I love you. I'm loving you, mungkin oh. saya ya, mungkin saya uh, mungkin uh, Pak Lukman, maaf di, di, di, Pak kalau ini uh, sedikit mengganggu. Sorry, Mr. sorry. Oke, okay, I'm ya, I'm loving you itu arti mungkin kalian sering mendengarkan dalam konteks lagu, ya enggak? ya enggak? kalau lagu ya kan, sering dengar kan ya? Betul pak. Ya, kalau lagu teman-teman, lagu itu tidak secara grammar benar, karena lagu itu menyamakan ritme gitu ya. Jadi orang nulis lagu itu kan dia menyamakan ritme ya, supaya pas gitu. Jadi grammar-nya bisa diubah. contohnya. I'm loving you itu tidak ada, ya. Jadi kayak misalkan di sini ada contohnya, nah ini I'm having, I'm having bla bla bla itu tidak tidak bisa. Kalau tidak have belajar, jadi tidak ada I'm having. Ada ada yang ada yang sering dengar I'm knowing my I, I know about, it, I'm knowing about. It. Ada ada yang sering mendengar itu enggak? Enggak ada kan ya? Knowing bla bla bla. Saya akan tulis di sini. I'm knowing bla blabla tidak ada adanya know aja tapi dia sifatnya non-action verb ya nggak ada I'm knowing about blabla jadi saya sedang tahu gitu nggak ada adanya saya tahu saja gitu. jadi kenapa kok nah ini mungkin kalian sering dengar ya kenapa kok know itu ada am knowing gitu karena know itu sifatnya non-action verb cannot be used in present continuous that's why itulah alasannya Nah, contoh juga misalkan mungkin kalian tidak tidak, tidak mendengar am needing am needing bla bla needing nggak ada karena need prefer agree disagree itu tidak bisa digunakan ing teman teman ya oke terus kemudian ada kata am feeling yang ya, ya. uh, oke okay. seperti ini ya jadi oke, okay. ini dulu deh nanti supaya pemahamannya lancar dulu. Jadi saya tidak ngasih yang kasus yang susah-susah dulu ya. Nanti kasus yang susah itu kita bahas di kelas selanjutnya kalau lulus. Nanti nama kelasnya itu adalah upper intermediate. Nanti setelah lolos upper intermediate nanti kalian masuk ke kelas advance. Nah, kalau kelas advance kalau saya ngajar itu sudah masuknya itu ini apa? Saya ngajarnya sudah 80% pakai bahasa Inggris dan konteksnya sudah bukan lagi buat paragraf tapi buat teks tuh nanti siapa tahu ya siapa tahu kita ber, berjodoh untuk masuk sampai kelas advance ya oke jadi tetap ya nggak apa-apa uh, jadi misalnya kelas ini kalau bisa lah, ikut terus ya karena memang kita ada ada progresnya ya. untuk karena kita baru mulai uh, periode kemarin jadi kita belum punya kelas advance kita masih punya intermediate Oke, okay, oke. Okay. Seperti ini ya. Sampai ini ada pertanyaan mungkin. Nah, saya kasih waktu satu menit untuk berpikir, karena ini sedikit kontekstual. Bapak -bapak. Ya, silahkan. Oh, Bapak-Ibu bertanya. Ya, yeah. um, Kalau sumpah ini itu um, apa namanya bedain antara plusnya dengan verb. ya, yeah. Need to do something gitu ya. Yes. Atau I need doing something gitu ya itu ini yeah. gimana itu Pak oh iya untuk terkait materi ini sebenarnya sudah saya jelaskan ya saya ulang lagi berarti ya Pak Pak, Pak Chandra tadi ya Pak yeah. Pak yeah. Chandra kemarin tidak masuk ya Nggak apa-apa nanti enggak saya jelaskan ini Pak uh, bentar ya saya akan buka sejarah hmm teman-teman uh, kemarin saya sudah menunjukkan namanya verb to infinite ya verb, verb to infinite mikir ya yeah. sama verb plus, plus verbing ini materi kemarin ya uh, saya ulang lagi mungkin bu bunawiah sudah masuk bunawiah halo ya bunawiah kemarin ikut ya bu yang masalah ini ya yes sir ini saya, saya ulang lagi ya untuk memenuhi. Jadi, pop infinitive itu seperti ini, Pak. Verb itu kadang kalau berjajar dua, dia harus dipisahkan. Contohnya misalkan I want to eat. Perhatikan teman-teman, ada berapa verb di situ? How many verb do you have in the sentence? Dua, ya. Satunya apa? Satunya one, satunya it. Satu nah. Oke, okay. one di sini dia menjadi jadi pop utamanya, karena dia di depan, yang ini itu pop keduanya, tapi posisinya sudah bukan lagi menjadi pop, sudah bukan hanya di karena dia ngalah. Jadi, ini sama-sama pop, -sama sepertinya ya. Oke, so, agak sedikit, Tidak ini, sudah terang saya butuh visual karena nanti supaya kalian bisa membedakan. I want to eat. Ada dua verb di sini, makanya harus dipisah. Nah, pemisahnya itu biasanya tuh, tuh. Tu ini memisahkan dua kata kerja ini. Jadi nggak bisa misalkan kita bilang I want eat. Saya mau makan. Itu Indonesia banget ya. That is very Indonesian ya. Dan konteks seperti itu tidak boleh dalam bahasa Inggris. Makanya harus dipisah dengan tuh. Jadi ingat, saya tekankan lagi dan lagi. This is basic and also this is important. Uh, dalam bahasa Inggris, itu harus ada subjek dan verb. Subjek dan verb itu penting. Kalimat dalam bahasa Indonesia itu boleh tidak ada kata kerjanya. Contoh, misalkan saya di Jakarta, saya di Jakarta itu ada kata kerjanya enggak? Teman-teman, okay. tidak ada kata kerjanya. Boleh dalam bahasa Indonesia, dalam tata bahasa bahasa Indonesia boleh, tapi kalau tata bahasa dalam bahasa Inggris tidak boleh. Makanya. Kalau kita di Jakarta, bilangnya "I am in Jakarta". Kenapa ada "to be" di situ? Menggantikan verb. gitu ya? eh, uh, ini apa? Sangatlah apa? Sangat sifatnya itu uh, "substitution", jadi pengganti "to be"-nya karena "to be" itu saking pentingnya, saking pentingnya kata kerja. Kalau dia tidak ada, harus digantikan. Halo, teman-teman! Halo. Yes, Mister. Saya ini apa? Ada tulisannya koneksi nggak stabil gitu. Jadi saya langsung nanya. Gitu. Oke, okay. I am in Jakarta. Gitu. Makanya kalau nggak ada itu pasti digantikan to be karena dia important. Jadi saking saking pentingnya verb sampai-sampai kalau tidak ada itu harus digantikan. Nah, seperti ini mah makanya itu kalau bertemu dengan kalimat seperti ini ada dua verb. Verbnya itu harus jelas yang mana. Gitu. Makanya ditandai dipisah dengan ini. Nah untuk pertanyaan Pak Chandra tadi ada yang disebut ini Pak, ing plus ing Jadi kalau ada dua, misalkan seperti ini ya, I like, I like to eat. I like to eat. Saya suka makan saya suka makan nah eh, ada beberapa kata kerja teman-teman yang eh, itu ini yang, yang atas ini versi pertama ya, yang atas ini ya, yang ini versi pertama ini ya, yang setelah verb itu diikuti oleh intuitive. kalau langsung verb langsung voting itu versi kedua, yang ini saya akan jelaskan. nah kalau jadi ada kata kerja pertama Pak Chandra dan teman-teman yang lain, yang kalau dia di, diikuti kata kerja yang lain maka dia tidak perlu ditambah tuh, ya. 30 tambah, tuh langsung dijadikan ink. Jadi, I like eating langsung. Penandanya itu bukan shop keduanya yang ini, penandanya itu yang ke depan ini. Jadi, kalau dia uh, ini, itu langsung bisa dijadikan. Apa belakangnya itu langsung dijadikan ink? Gitu boleh. Yang paling sering itu adalah selain ini, ya. lain like, ya. Ini ada beberapa saja, tidak semua ya, tidak semua. But mostly itu pakainya yang ini. Tapi ini tidak tidak tidak semua ya. Jadi uh, contoh ya, misalkan itu ada uh, uh, apa lagi ya? like, I start, start ya. Start itu apa artinya? Halo, start. What does it mean? Start. Memulai. Good. Good. I start, reading. oleh Start, like, like, start itu kata kerja yang selanjutnya ditempelin itu boleh langsung in, I start reading. I try, watching. Boleh. Try, boleh. I like, try. Terus, apa lagi ya? Saya kalau lupa. Try, try watching. Terus, apa lagi ya? I I, I start, I, kemudian apa lagi? Hmm, saya lupa, saya lupa nah ini ya intinya uh, ini dulu ya uh, oke okay. intinya ini dulu ya jadi tidak semua pak chandra tidak semua kata kerja itu bisa digandeng langsung ing jadi misalkan gini i i need watching bla bla bla itu nggak boleh pak need itu tidak langsung bisa langsung dijadikan ing nggak boleh ya ini adalah salah ya. tidak boleh need itu bukan salah satu ini bukan salah satu verb tidak tidak tidak ter, tidak masuk ke golombolan yang kedua ini ya. jadi dia tidak boleh setelah need itu nggak boleh I need watching gitu nggak boleh ya. I need to watch ya. jadi tidak I need watching tapi I need to watch sama seperti halnya ini apa one won itu nggak bisa I want. I want. misalkan I want. Running, saya pengen lari gitu, ya. nggak boleh I want running, tidak boleh, bisnis wrong, karena dia tidak masuk golongan ke kedua, masuknya yang golongan pertama. Jadi nanti I want to run, ini ya, jadi seperti ini. Uh, gitu ya Pak, Pak Chandra? Oke. Okay. Nah, jadi um, yes, pengertiannya um, artinya gini, um, um, bedanya apa ya kalau dia pakai umpamanya I want to eat, gitu ya? Ya. kemudian um, ini kan jaren ya ini yang kita sebut sebagai jaren ya, ya Pak. Um, maksud saya uh, kan gini uh, apa namanya kalau, kalau verb to in, infinitive kan uh, sepertinya aktif gitu ya, ya. Uh, sementara kalau pakai jaren itu uh, pasif gitu loh so, um, misalnya tadi kalau bisa nih kan I like to eat gitu kan itu kan hmm. lebih Um, apa saya bisa I like eating gitu bisa nggak bisa Pak I like eating bisa like itu termasuk ya yeah, Iya like yeah, artinya I like to eat juga bisa I like eating juga bisa cuman kan yeah. pengertiannya beda ya Iya yeah, beda intinya gini, gini Pak uh -huh. secara makna itu sama Pak makna sama cuma tata bahasanya yang berbeda gitu aja Hmm. Jadi uh, intinya teman-teman, yang pertama ini yang masuk gerombolan verb to ing, to eh, to infinitive ya, misalkan kayak need, one itu dia tidak boleh dijadikan in, ing, tapi kalau yang ini pak, yang verb ing ini langsung yang try start ini boleh pakai yang ini, yang awal. Jadi misalkan kalau mau diganti I start to read gitu nggak masalah, nggak masalah. Cuma yang yang jadi yang to infinitive itu tidak boleh langsung diingkan, tapi yang Langsung di ing yang bisa sangat try start lagi like nih. Boleh pakai yang tuh, jadi seperti itu, Pak. Nah, I try, tunggu aja segitu, boleh. Penggunaannya gimana? Itu sama, Pak. Sama, sama cuma tidak. Intinya, kalau tidak semua kata kerja itu bisa digabung langsung ing gitu. tapi hanya kata-kata tertentu saja. Ya, ini, kapan kita pakai? Eh, maksudnya, kapan kita pakai yang infinitif sama? Um, yang pakai for ingin nih kapan waktunya gitu loh maksud saya untuk tidak dipakai. tidak tidak ini Pak secara tensis tidak ngaruh Pak jadi ini cuma nggak ngaruh, cocok. ya? ya cocoknya waktu cocoknya mana aja gitu kalau misalkan langsung diingkan boleh ya langsung pakai aja nggak perlu pakai tunggu gitu. tapi kalau dia tidak tidak bisa diingkan ya pakainya tuh gitu. seperti itu aja Pak jadi ini as it has nothing to do with meaning it has nothing to do with tenses ya jadi tidak ngaruh ke makna, tidak ngaruh ke tensis, cuma apa gaya saja, pak, stylenya saja. Ya, yeah. yeah, oke. Okay. Jadi boleh, pak, misalkan I start to read gitu boleh. Cuma memang karena read apa start itu lang, boleh setelah kata start itu boleh diingkan, boleh dijadikan jeren. Ya sudah, langsung start reading gitu aja. Tapi banyak para profesor-profesor di Indonesia yang ketika dia menulis itu masih yang hati-hati. Jadi walaupun dia reading gitu ya, tapi boleh diridhinkan, boleh dijadikan jaran tapi dia tetap nulisnya, I start to read, gitu. Boleh ada beberapa, karena memang untuk berhati-hati sih pak, karena tidak semua kata itu bisa diingkan, gitu pak. Jadi dia pakemnya yang atas ini, karena untuk berhati-hati, gitu pak. Pak Chandra? Ya. Yeah. Oke okay. okay, ya. Nah selain Pak Chandra ada pertanyaan lain untuk ini? Ini materi kemarin ya, cuma karena kemarin ada beberapa yang tidak masuk, saya jelaskan lagi nggak apa-apa. Ada yang ditanyakan mungkin terkait persen kontijus. Oke, okay, kalau tidak ada kita lanjut ke materi hari ini ya. Oke, okay. nah itu ya materi kita hari ini. Tadi non-action verb, artinya verb yang tidak bisa diingkan. Ada beberapa bahas, mungkin atau film yang kalian mendengarnya itu kayak misalkan gini saya contoh ya saya kasih contoh misalkan I'm... ada yang pernah dengar ini nggak ini iklannya apa ini I'm loving it McD. McD ya ini tidak secara grammar tidak tidak benar yang secara tata bahasa tidak benar kenapa digunakan kok tahu-tahu salah ya karena iklan gitu orang iklan itu kan mencari ini ya mencari Uh, kalau dalam bahasa Inggris, itu mengandung konteks banality. Banality itu keanehan yang menarik, keanehan yang bisa membuat orang tuh ingat. Makanya, uh, kalau buka YouTube, itu kalian sering mendengar Shopee COD. Shopee COD sesuatu yang diulang-ulang gitu, itu membuat konteks banality. Jadi, yang mudah diingat, salah satu cara ya, mengubah grammar. Gitu. I'm loving it. Kemudian, I'm... apa gitu... I'm... I'm... I'm... finger licking good gitu finger licking good gitu, gitu kan konteksnya pisahat ya pisahat ya. itu ah maaf KFC ya itu secara grammar salah cuma digunakan untuk promosi gitu supaya orang itu ingat jadi ya itu kalian harus berhati-hati ya jadi tidak semua yang ditulis dalam bahasa Inggris ya, khususnya untuk iklan untuk lagu, atau bahasa biasa pun itu benar secara grammar yang sering itu I'm loving you atau misalkan I'm, I'm hating you gitu itu itu ini apa itu salah cara grammar. Kenapa? Karena itu ya karena kalau selagu itu kan mereka nyesuain nada to <laughs> Iya enggak? <laughs> mereka nyesuain nada. Saya sendiri dulu pernah pernah terlibat pembuatan lagu di waktu kuliah dulu untuk untuk apa? Untuk project kampus saya gitu. Nah, itu juga ya ya gitu kita nyesuai lagi nyesuai nada, gitu. nyesuain ini ritme. Jadi seperti itu, ya. Nah, oke, okay, focus on what agar teman-teman yang kemarin masuk di kelas ini dia, sudah sudah ini apa sudah apa, sudah kita jelaskan di akhir elementary kemarin. Nah itu kita akan menjelaskan uh, ini apa itu yang disebut sebagai present perfect, present perfect. Oke okay, uh, kemarin yang ikut siapa ya uh, kelas ini lulusan angkatan kemarin. Coba saya Now, lihat, ya. ada. Bisa. Bunawi ya, ya. Uh, Bunawiyah, kemarin sudah deh. Bunawi kemarin sudah saya tanya-tanya, Bu Zary deh, Bu Zari, Bu Zarina, halo Bu Zarina. Ya, oke okay. coba Bu, please explain to me what present perfect coba. Jelaskan sedikit aja, Bu. Present perfect itu apa sih? Sebenarnya kemarin sudah saya jelaskan sedikit. Ayo, ya. bilang lagi, perfect itu kejadian yang dari dulu sampai sekarang masih berhubungan, berjalan. Oke, okay. terus bedanya dengan present continuous apa? Eh, maaf dengan present simple present apa? Simple present itu habitual, But, kebiasaan. Yeah. Alright, oke. Okay. Berarti saya alhamdulillah ini ngajarnya mbak ini ya. <laughs> alhamdulillah ada yang paham gitu. Kalau di kalau di kampus itu ngajar di kampus itu biasanya apa mahasiswanya itu cuma ngangguk doang gitu ya. Ketika ditanya tuh bingung. <laughs> nah oke, okay. terima kasih. Tapi makasih Bu Zainah. Oke, okay, saya akan ya. jelas kan jadi seperti ini teman-teman ya kalau present perfect ya yang have has itu yang seperti ini ya yang have has itu itu yang seperti ini I've always enjoyed I've I have always enjoyed ya. ini sebenarnya ya, sebenarnya itu adalah eh, present ya, walaupun dia menggunakan peb nah, di sini dia bukan peb sih peb tiga Uh, itu sebenarnya present, tapi konteksnya beda dengan presentable. Oke, okay, sebentar, saya akan oke okay, slide. Kalau ini oke, okay, teman-teman ya yang baru masuk, mungkin Bu Zarina juga. ken, uh, uh, uh, saya mengajarnya di kelas intermediate itu sedikit berbeda dengan mengajar elementary. Kalau mengajar elementary saya sedikit lebih ya lebih luas gitu ya, karena memang saya menuntut, uh, apa, teman-teman itu untuk uh, paham sedikit dulu. Gitu. Kalau di sini, saya sudah mulai. Sedikit kritis, ya. Sedikit detail, karena memang di kelas ini saya harus mengajarkan konteksnya. Jadi, ketika ngomong tuh tensis dan juga apa, tensis dan tata bahasanya itu harus pas. Makanya, saya akan sedikit lebih kritis, dan sedikit ngomong terus. Jadi, boleh sambil apa, sambil minum kopi dan sebagainya, boleh bisa minum kopi sih, dan sebagainya, boleh. Uh, Oke, okay. okay. uh, sudah terlihat. Uh, slide saya clear, Mister. Clear sudah Ya, nah, saya ini kemarin sudah, ya, sudah memberitahu ke teman-teman yang lain uh, yang yang kemarin lulusan elementary yang baru. silakan perhatikan dulu, ya. Mungkin sudah tahu, ya, cuma akan saya jelaskan lagi. Uh, Oke, okay, sebelum saya masuk ke Sini saya akan menjelaskan dulu Apa sih bedanya Simple perfect dan simple present Simple present teman-teman, simple present Itu misalkan contohnya I work okay. Bisa dilihat teman-teman Oke, okay, I work okay. Kita hilangkan FVD-nya supaya bisa membedakan I work At Pertamina I work at Pertamina Saya kerja di Pertamina okay. Kemudian ada Reson Ini bawahnya ya Itu ada I, I have Itu singkatan apa? I, I, I have I have I have, have. have. have work At Pertamina di dua kalimat yang hampir mirip, uh, satunya beda tenses, hampir mirip beda tenses. Satunya simple present, satunya uh, present perfect. Yeah. I have yang atas simple, process, uh, simple present, itu ini intinya dua-duanya itu present. Artinya sekarang itu berpengaruh. Jadi masih sekarang masih dilakukan. Cuma apa yang membedakan? Let's take a look. Ayo kita lihat. Pertama kalau simple present, I work at Pertamina. Berarti dia men, kalau dia menggunakan kata seperti ini. Berarti pembicara itu, speaker itu ingin menekankan bahwa kegiatan ini adalah happy, habitual, rutin, atau sesuatu yang sifatnya itu ini apa sehari-hari, ya habitual, rutin terus fact mungkin, fakta, fakta gitu ya. Jadi seperti ini, ini pendekatan ini pendekatan konteksnya seperti ini. Nah kalau present perfect seperti ini berarti dia menekankan konteks konteks awal sampai sekarang jadi ada semacam start satu now jadi start one itu dari awal sampai sekarang start one contoh bisa makanya kalau simbol present perfect nah present perfect itu biasanya akan di, di, di apa diikuti oleh kata kerja seperti ini. kata keterangan seperti ini. since Uh, years ago. Saya bekerja di Pertamina sejak tiga tahun yang lalu. Oke, okay. um, Mbak siapa ini? Halo Mbak Yuli, halo? Okay, seems to be offline. Um, Mbak Kai Kairiah, Kai halo Siap, siap, Pak. Masih nyimak masih nyimak masih ya. ya? Oke. Okay oke okay, saya tanya boleh bu ya saya ya. tanya ya okay. kalau yang ya kalau yang seperti ini apakah dia men menyebutkan ini habitual bu yang bawah ini present perfect hmm, tidak ya apa yang ingin ditonjolkan dari kalimat full ini coba bu apa ya uh, Sejak menjelaskan bu, ya? lamanya ya? Ya, ya lamanya lamanya, lamanya atau? Uh, apa dari awal sampai sekarang. Jadi suatu konteks waktu yang uh, dia alami sekarang. Iya. Konteks waktu yang dia alami sekarang. Kalau yang di atas itu menekankan habitualnya. Jadi ya misalkan Ibu terjadi win ya, UIN Bengkulu. Ya, iya, Pak, siap. Itu win UIN Bengkulu tuh yang dulu IAIN itu ya? Iya. Yang mencurup. Uh, bukan. bukan Ciruh oh, lain lagi, Pak. lain lagi. lagi ya. ya. Oke. Okay. Okay. saya saya punya punya suatu apa punya teman di sana Soalnya siap-siap <laughs> Oke okay. okay. berarti ya, Bu berarti apa eh uh, uh, apa intinya kalau seperti ini ibu uin mm -hmm. itu kalau dibilang I work at uin pas Bengkulu FAS Bengkulu yeah. berarti itu Ibu menegangkan ke, ke, habit, ke ini Bu mm -hmm. uh, seharian ibu Iya gitu yeah, benar tapi kalau ibu menggantinya seperti ini meng menggunakan kalimat present perfect I yeah. have work at Uh, Uin Bengkulu, since tahun berapa bu? Sejak berapa tahun yang lalu? Uh, berapa tahun yang lalu ya pak ya? Yeah. Since fifteen uh, years oh, okay. maybe pak? Fifteen years, okay. That's uh, yeah, that's, way, that's uh, yeah. almost, almost tiket ya. Yeah. Hampir, hampir dua, dua abad. Hampir itu tiket ya? Yeah. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Yeah. Berarti ini since fifteen years ago. Nah, berarti ini bu apa? Ibu menekankan bukan habitualnya ibu yang ingin tekankan, yang ibu tekankan adalah ibu itu sudah lama di situ, gitu. yeah. sudah lama kerja di situ, atau baru berapa tahun atau misalkan baru berapa bulan kayak gitu. Jadi penekanannya itu lamanya, kurun waktunya. Iya. Yeah. Bisa dibedakan ya, teman-teman ya, membedakan simple present dan present perfect. perfect. Okay. Oke, okay. begitu, bagus, enak. Okay, Oke, okay. nah itu ya, teman-teman di sini. Uh, jadi, uh, uh, bedanya simple present dan present. present. Oke, okay. nah sekarang kita lihat, what is the, the formula. Nah, kemarin saya sudah jelaskan, begini, yang, yang kemarin ini cukup mendengarkan saja. Oke, okay. kita mulai dari yang ada kata kerjanya. Itu seperti ini: I have told you three times, saya tadi sudah kasih tahu tiga kali itu aku kan denger -denger, <gulau> mungkin seperti itu ya jadi I have so you nah have di sini have atau has ya atau ini yang sifatnya seperti ini ini fungsinya apa Bu Sina dan Bu Nau, ya, yang kemarin ikut fungsinya apa mm, Auxiliary. Auxiliary, bagus Auxiliary itu artinya oke okay. ini adalah auxiliary ya kalau dalam bahasa Inggris itu artinya auxiliary di sini, itu tidak ada maknanya. It has meaning whatsoever. Dia tidak punya makna apapun. Dia ada di situ hanya untuk menerangkan grimes saja. Tenses saja. Jadi dia itu cuma kata bantu yang tidak punya makna. Jadi have di sini bukan have yang di kamus itu ya, Bu. Yang artinya punya itu ya. ya enggak? Kalau dilihat have itu kan di kamus artinya punya. Terus diterjemahkan sekarang jadi... Saya punya bilang kamu tiga kali, betul enggak? Yeah. Have this, dia auxiliary, jadi tidak punya makna, it has no meaning whatsoever, enggak punya makna apapun. Di situ hanya penanda tensi saja. Nah, yang di sini itu beberapa? Beberapa berapa ini? Fuk tiga. 3. Ini adalah FOP 3. Nah, FOP 3-nya adalah bentuknya itu, Ya, kalau ini memang sama gitu ya. Top dua dan pog sama kebetulan. Ada yang beberapa yang tidak sama Contoh yang di bawah yang tidak sama. I have never gone, gone itu satunya apa? What is the fourth one? Top satunya apa? Go. go, go, go, go. I go, pog dua nya. I When go. When. I went, I went, I I go when went, I went, I went, I went, slash bin bin itu dia konteks orang ini orang Amerika disebut bin oke okay. nah untuk itu saya akan ini saya akan ini saya ingatkan lagi sedang saya sambil buka browser oke okay. tidak temot mungkin ini ya seperti ini nah itu yang ini kalau ini berarti sifatnya yang kalimat apa kalimat per yang ini tadi yang ada kata kerjanya disebut kalimat apa kalimat kalimat verbal jadi dia nggak pakai kata kerja nah kalau yang tidak pakai kata kerja yang ini I have, I have been bla bla bla. Jadi been itu dia menggantikan to be, teman-teman. Ya. She has been a doctor. Dia sudah jadi dokter. Gitu. Jadi dokter mungkin tiga tahun yang lalu dan sebagainya. Itu optional ya. Jadi since three years ago, since uh, December, since bla bla bla itu adalah sifatnya optional. Kadang kita tidak tidak menemukan itu. Ya titik gini aja. Berarti kalau seperti ini ya, dia ingin menekankan bahwa dia sudah jadi dokter itu dalam kurun waktu yang tertentu. Sampai sekarang itu dia sudah jadi dokter dalam kurun waktu tersebut. Jadi she has been. Saya sering bilang ya, kalimat kata kerja dalam bahasa Inggris itu harus ada predikatnya. Predikat itu penting sekali, subjek predikat. Bahkan kalau saya ngajar TOEFL atau ngajar IELTS, itu yang saya tekankan itu adalah Lihatlah predikatnya, lihatlah verbnya. Kalau dalam mungkin teman-teman di sini ada yang pernah mengejakan TOEFL ya. Kalau kalian ada yang error recognizing, mencari kesalahan itu yang ABC itu, kalau dia predikatnya sudah salah, subjek sama predikatnya sudah salah, ya sudah tidak perlu baca yang lain. Kalau kalimatnya panjang, yang salah itu predikatnya sudah tutup buka, langsung lanjut ke soal selanjutnya. Jadi. Karena saking pentingnya, kalau ini salah, ya udah, salahnya di situ. Yang lain itu tidak penting, gitu loh, maksudnya. Nanti kalau saya ngajar tuh kayak gitu. Itu subject and verb agreement, namanya. Nah, ini teman-teman, karena dia tidak punya kata kerja, bukan berarti nya hilang. Gitu. Misalkan, she has a doctor, salah. Ini kan bentuk berasnya bentuk bagaimana? I, A, uh, she, she, D, E, C, D, E, C, D, E, untuk presentnya, ya enggak. Iya kan ya. Nah, dia ada karena dia bentuknya adalah ini present perfect, ya. maka pakai have atau has. Have, has itu berarti yang she/he makanya has. Kemudian lo iya deng. Terus ada kata kerjanya kan tadi rumusnya apa? subjek ya subject. Tadi rumusnya gini kan ya, subject has, has sama verb tiga. Nah, nggak ada verb-nya, Terus bagaimana? Ya, berarti pakainya bin. Bin ini adalah bentuk ketiga dari, dari to, to be. To be apapun, m is, dan are, itu bentuk ketiganya adalah bin. bin. Jadi she has been a doctor. Ya. Artinya, ya sudah. Berarti dalam kurun waktu sampai sekarang itu, dia itu menjadi doctor. Kalimat ininya gampang. Kalimat negatifnya baik yang verbal nominal itu gampang, tinggal, tinggal tambahin not setelah selerinya. It has not, bla bla bla. Oke, okay. seperti ini aja. Saya akan coba. Oke, okay, sampai sini ada pertanyaan, oke? Okay, silakan yang bertanya. Hello, oh, she has been a doctor berarti um, udah nggak jadi dokter lagi ya? masih pak masih ini masih present pak masih present hmm. jadi bedanya adalah pak sekali lagi saya telah jelaskan kalau yang pakai simple present ya sampai pakai simple present itu habitual pak penekannya itu sehari-hari yang ini ya pak yang ini ya misalkan saya tulis si is a dokter itu sehari-hari, Pak. Sehari-hari dia dokter. Jadi dia menekankan kebiasaan dia atau status dia. Itu dokter. Sehari-hari dokter. Tapi kalau she has been a doctor, itu masih Pak. Cuma yang ditekankan dalam di sini beda dengan di atas. Kalau yang di atas, itu penekanannya sehari-hari. Habitual, rutin. Kalau yang di sini, patient perfect ditekankan kurun waktunya, Pak. Jadi dia sudah lama atau sudah baru aja atau beberapa beberapa saat yang lalu menjadi doc jadi mungkin biasanya akan ditambahin seperti ini pak apa since desember jadi sejak desember kemarin jadi biasanya akan dilengkapi oleh kalimat seperti ini bagaimana pak candra apakah menjawab yeah. um, ini, karena gini misalnya saya pakai gini I've, um, I I've just finished my homework um, artinya baru saja saya Uh, apa namanya selesai membuat uh, PR gitu ya ya, okay. tapi kan sudah selesai di masa lampau gitu tetapi tapi kan ketika uh, menggunakan itu penekanannya kan yang ke, uh, sudah itu sudah sekarang itu masih berhubungan dengan sekarang pak. Jadi uh, karena bapak sudah menjelaskan apa me, apa mengerjakan tugas maka sekarang bisa santai gitu kan. Jadi uh. sudah selesainya itu masih berhubungan dengan sekarang gitu loh pak. Jadi uh, intinya teman-teman, uh, has, has, uh, ini present perfect itu kalau dalam bahasa Indonesia kalau kalian lihat kamus bisa diartikan baru saja gitu ya. Boleh bu nanti Bu Bu, bu Aditya Adi ya. Ini bu, ya, Bunda Adi Fa berarti nam, ini nama ibunya Adi gitu ya. Nanti oke okay, nanti akan saya share, share ya. Uh, jadi ini teman-teman uh, uh, kalau seperti ini itu artinya itu. Uh, bukan berarti, eh, uh, ya, maaf, uh, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, kamus saya, kamus saya, saya, yang saya, saya, saya, itu saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, kata saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, dalam, dalam, kontek, kalau dalam bahasa Indonesia, itu kata keterangan terangan waktu baru saja tapi kalau dalam Inggris bahasa Inggris itu masuk ke tensis jadi bukan jadi tidak bisa diartikan baru saja gitu aja ya. tapi memang kadang ada artinya baru saja contoh yang dikasih Pak Chandra tadi itu memang bisa diartikan baru saja cuma Pak bedanya adalah dengan kalau misalkan gini saya akan bedakan ini dengan pascon uh, ini ya. misalkan I finish my work ini berarti Konteksnya itu tidak ada hubungannya dengan sekarang. Ini pas, simple ya. Tidak ada hubungannya sekarang. Jadi peristiwa itu sudah selesai sempurna. Sempurna. Jadi sudah tidak ini lagi. Tidak tidak ada hubungannya dengan sekarang. Tapi kalau bilangnya gini, I have my work. I have finished my work. Berarti dia menggunakan present perfect maka dari itu apa eh, masih apa masih bisa ada konteksnya dengan sekarang jadi mungkin I have finished my work so ya, maka dari so saya bisa apa gitu. I maka karena sudah selesai ya saya bisa ngobrol ngajak ngobrol kalian gitu. jadi ada konteks continuannya pak jadi sampai sekarang itu masih berlaku finish yang atas ini itu sudah selesai sempurna ini kalau konteks ini ya konteks contoh misalkan gini hmm, ya? contohnya biar enggak nggak terlalu susah tapi juga nggak terlalu gampang I was a teacher. Saya dulunya uh, guru. Apakah sekarang saya masih guru? Kalau kayak gini? Tidak. Tidak. No, I'm no longer a, a teacher. Kalau dia bilangnya gini, I have been a teacher. Apakah saya masih guru? Yeah. Masih, masih, masih, masih ya. Cuma penekanannya itu menunjukkan waktunya atau mungkin lamanya, turun waktu tertentu Jadi begitu Pak Chandra ya. Oke. Okay. silahkan nggak apa-apa. Kalau tanya nggak apa, kelas itu kelas ini free ya. Maksudnya untuk tanya itu boleh. Oke. Okay. Oke. Okay. So far that's. All. Nah sekarang ya kenapa kok seperti ini ya? Oke. Okay. Bahasa yang disitu dalam Intinya itu sangat, sangat apa itu sangat kontekstual. Ya. Kalau dalam uh, mungkin ada teman-teman di sini yang pernah belajar filsafat itu ada istilah uh, apa uh, tempo, uh, temporal dan uh, tem, spasial and temporal. Spasial temporal itu konteks pas spasi. Spasi itu artinya waktu, mah uh, tempat dan konteks waktunya. Nah ini tenses itu bagian dari tem, uh, temporal itu ya. Mungkin teman-teman di sini yang pernah belajar uh, filsafat, itu seperti itu. Ya, itu spasial and temporal. Setiap bahasa itu ada, bukan cuma bahasa Inggris. kok Bahasa Arab mungkin Pak Lukman ada, ya. bahasa Indonesia pun juga ada. Cuma kalau bahasa Indonesia yang menekankan waktu itu tidak, tidak ada bentuk tertentu. Hanya menggunakan kata keterangan. Jadi, saya makan, berarti kondisinya sekarang makan. Tapi kalau ini tinggal, saya sudah makan. Jadi ada sudahnya, berarti sudah-sudah selesai. Jadi kita itu tidak pakai tenses, pakainya kata keterangan. Kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dimasukkan dalam tenses. Bedanya di situ. Bahasa setiap bahasa, bahasa apapun, itu ada sifat spasial and temporal. Itu dalam ilmu filsafat itu ada seperti itu. Okay, uh, now, uh, let's move to the, the book. Ya, kita masuk ke bukunya. Oke, okay, nah let's see. Kita lihat ya. Contoh seperti ini. Uh, look at the sentence from the interview here and answer the question. Nah, kalau ada arti kalimat seperti ini, itu artinya apa ya? I, I've always enjoy art. Artinya apa? What does it mean? Secara makna dan juga secara tensisnya bagaimana? Ada yang mau menjawab? I've always enjoy art Dari dulu sampai sekarang saya menyukai art Oke okay. Pak bagus ya jadi maksudnya itu uh, sampai sekarang itu bukan ya ini sampai sekarang itu saya masih suka art seperti itu bagus. Saya sampai suka sampai sekarang masih suka art gitu ya. jadi tidak Art itu bukan sesuatu yang dia itu sudah tidak suka lagi. Jadi dia masih suka. Nah, coba kita jawab nomor dua itu ya. What kind of course have atau has? Yes, besar. What kind of courses, bla bla you done? Ini pertanyaannya di sini ya. Nih, yang di sini ya. Kita ngisi coba. Which one? saya tanya aja deh biar ini jadi oh, iya, iya. kadi ya tanya aja misal tanya mbak mulbi baru masuk halo mbak mulbi how are you halo sir habis malam mingguan ya nggak ada acara sir oh enggak ada enggak apa-apa ya oke, perhatikan dulu ya mbak mulbi ini kita masuk present perfect ya jadi dengarkan saja ya nanti kalau ini minta rekamannya ke ke ini ke wakil milenial ya oke, oke um, mbak evita halo mbak evita halo Oke, okay. what is uh, the first number? Nomor ini apa, mbak? Kira-kira? Uh, Oke, okay. what kind of courses have you done? Good. Kenapa pakai have, mbak? Uh, karena itu you itu kan suku uh, bintinya yeah, ya. Alright, good. Yang pakainya ini dihitung jamak, makanya dia pakai have. Gitu ya. Oke, okay. yeah. kalau she it pakainya apa, mbak? Has. Oke, okay. good. Oke, okay. uh, terus. Uh, Bunda Adhifa, halo? Oke, mungkin sudah ngapain. Bunda, ada Bunda. Iya, ibu. Oke, yes. Bunda, yes. okay, bunda Adhifa, uh, what is your name? My name is Adhifa. Oh, Adhifa, oke. Okay. Oke, okay. oh, Bunda, saya pikir Bunda Adhifa tuh a, ibunya Adhifa. Gitu. Ah, biasanya gitu, bisa. Biasanya seperti itu. <laughs> yes, Makanya seperti tadi itu. saya... Oke, okay. oke. Okay. Uh, saya mendingnya Bu Adhifa gitu ya. Oh, oke. Okay. Yeah, oke, okay. Diva untuk nomor, nomor ini uh, ini gimana? I have dance courses in music, local history, and Spanish. So, kemudian jawabnya itu I, I ini kalimat negatif ya. I chose I I I chose thing I bla bla bla studied before. Ini diisi apa Bu? Hmm. Negatif negatif Bu, ini negatif. Erin musik yang atas itu oh, ya. Yeah. I I choose thing, I uh, 12 kali. ini kompleksnya present perfect, ya, present perfect ya jadi pakai have has gitu. Tapi kalau dia negatif, ini ada tandanya negatif Bu berarti gimana? I, okay. I? Hmm, apa ya <laughs> yang ini, Bu? Have has have uh, has i i uh, i hasn't. Hmm, no bu, I, yang benar adalah I haven't. I, have, I, haven't, haven't. Okay, I haven't. Kenapa? Okay, karena I, I itu pasangannya itu have ya. Have. I oh. have, you have, she, oh, okay, siapa okay. sih pasangannya bu? Has. She has. She, has. she has. she has. He has. It has. Yeah. Tapi kalau okay. you Dewi, I you Dewi, uh, I you Dewi ya. I itu have, you have, we have, you have. Tapi kalau I uh, kalau she has, he has, it has, ya yeah. berarti I chose things I have studied before. Ini yang nomor ini uh, saya ini Bu Siti Munfakiroh. Halo, Bu Siti. Halo. Halo. Oke. Okay. iya. Kira-kira apa? Bu Siti Munfakiroh. Oke, okay, ini sedang advance, tentunya. Ya kita ini halo Mbak ini Halo Mbak. Halo. Halo. Yang ini bagaimana Mbak? Yang bawah itu Mbak? Yang paling bawah itu? I have kolong -kolong. never been very good with computer. Oke, okay, jamnya yang mana? Tadi have sudah, have sudah, tinggal satu lagi berarti yang mana? Have. I have tadi, never been. Tadi have sudah Mbak. Have tadi yang ini sudah. Terus bagaimana dok? Pakai yang mana? Tadi yang ini sih ya? ini sudah nggak boleh ya. Sudah dipakai. heaven di atas. Sudah, uh, have have Ini negatif soalnya ya yeah, heaven Ya yeah, oke, okay, sorry. I have. have. I have to have ini ya. I yeah. Af. Yes. Kenapa kok dia nggak perlu pakai not? Karena di sini sudah ada next. never. Yeah, sudah there. never. Ya. Yeah. Never itu artinya tidak pernah sama sekali. Oke. Okay. Okay, bu Bu Adifa baru ya? Baru ya? Oke, okay. Bu Diva kalau misalkan baru nanti masuk ke kelas elementary aja ya Bu? Pak Lukman, tolong di ya. ini catat Bu Adhiva, ya. dimasukkan uh, ke kelas elementary saja. Baiga. Ya. Halo, Mbak Ega, halo Mbak tolong di DM DM, ya. ya, chatroom ya. Masukkan ke ya, kelas elementary aja ya Bu? Nanti kalau ya, ini levelnya sudah ini Bu? Nanti sesuai level ya Bu? Soalnya nanti agak agak merangkaknya agak susah nanti kalau ini. Untuk teman-teman yang lain yang perlu, misalkan perlu, "Ah, ini saya perlu mundur dulu nih." Gitu. Silahkan nanti kontak ke pihak ya, wakaf milenial ya. Nanti materinya beda soalnya, takutnya nanti kesusahan gitu, ya. Tapi kalau sudah merasa, "Apa sudah merasa pernah baca bahasa Inggris, pernah bisa ngomong, dan sebagainya, masuk intermediate, nggak apa-apa. Tapi yang kalau dari nol mungkin lebih baik uh, mundur dulu di kelas elementary. Kita punya dua kelas santai aja ya, jadi tidak perlu, tidak perlu <tidak> ini dia panik, tinggal pilih aja. Tapi sebenarnya sih kalau umumnya harus diperiksa dulu, gitu ya. Tapi kalau memang yes. dari nol, mending elementari, gitu ya. Oke, okay, lanjut ke sini ya. Kenapa dia tidak perlu pakai pakai no not? Karena dia sudah ada never, never, never itu sudah berarti langsung dia nega negatif tanpa not. Jadi misalkan I I never do my homework itu berarti dia kalimatnya positif atau negatif. Negatif. negatif, artinya saya saya tidak pernah mengerjakan P, pr gitu ya. I, I never do my homework. Gitu ya. Nah, oke okay, berarti never itu ya, tanpa not otomatis negatif. Ya, yeah, maka makanya tidak perlu pakai yang heaven ya, karena kalau I haven never been a very good with computer, berarti kalau menggunakan heaven, artinya kalimat itu malah berubah jadi kalimat posi positif karena kalau double negatif itu kan artinya positif, contoh misalkan saya tidak pernah tidak makan nasi, berarti apa? saya selalu makan nasi, makan nasi. Ya? Positif. nasi. Jadi, positif jadi negatif sama negatif itu artinya hasilnya adalah positif ini rumus matematika rumus premis matematika yang berlaku dalam bahasa bahasa Indonesia juga bahasa Inggris jadi kalau double negatif itu artinya malah posisi, positif. Kalau mungkin kalian sering mendengarkan, biasanya kalau penggunaan double negatif dan juga double positif, double negatif itu kalau dalam di aksen biasanya orang-orang Itali. orang Itali, orang Eropa itu kalau bahasa Inggris mereka itu biasanya I never not eating apa gitu. Tapi sebenarnya maknanya salah gitu. Cuma mereka karena bahasa mereka itu seperti itu, jadi ketika bahasa Inggris pun akhirnya berubah jadi seperti itu oke okay, nomor ini yang ini gimana has she ever studied spanish kalau jawabnya yes she she has she has kok jawabnya enggak she does kenapa enggak she does yes. karena pertanyaannya person perfect iya yeah, betul kalau kalau does she ever study spanish jawabnya yes she Yes. Yes. Yes. yes, Tapi kalau has she ever did, itu kan berarti she has. Nah, she has. Jadi kalau kalian ditanya ditanya misalkan do you eat, yes I have. Itu kira-kira kira apa salah? Salah. salah karena kapan pertanyaannya itu enggak sing enggak sinkron yes. dicak ditanyanya pakai present jawabnya pakai simple present itu enggak cocok. Oke, makanya seperti ini. no She she no, no has she, she, she has son she has has son yeah she has son the has son she has good ya seperti itu ya oke, okay, now let's uh, take a look to the uh, this one kita akan menggunakan buku kedua kita yang kemarin sudah ini sudah di share belum Pak belum ya atau belum saya belum share itu sebenarnya ya. belum belum di -say. belum ya ini, nanti ya, saya dulu gitu ya ini susah saya ya ini uh, saya gunakan ini supaya kalian itu ini karena memang sudah elemen intermediate jadi bukunya bukan cuma satu saja ini bukunya kita pakai beberapa oke, ya. oke mana sini juga. Harus Nah, kelas perfect sekarang. Nah, ini seperti ini teman-teman, ya. Saya akan perbesar supaya kelihatan, terlalu besar. Nah, seperti ini ya. When we say something has happened, this is usually new information. Jadi sesuatu yang sudah terjadi. Jadi artinya itu kayak baru saja. Boleh. I've cut my finger. Jadi boleh artikan baru saja boleh tapi tidak serta-merta artinya baru saja kadang itu karena di kamus kalau kalian beli kamus yang murah di pinggir jalan itu yang yang di toko buku yang biasa itu uh, itu diartikan baru saja gitu ya. itu tidak semua tidak semua diartikan baru saja kadang salahnya di situ makanya saya tidak mengajurkan untuk beli kamus yang ini itu kalau dulu sama dulu saya belajar sastra Inggris itu ya kalau saya tahu saya pakai kamus seperti itu langsung dibuang kamusnya. Beneran itu karena kamus seperti itu kamus ini kamus kamu apa? kamu siang kamus gampangnya jadi kita tidak tidak tidak ini tidak tidak mendidik jadi karena kita di, di apa ya diajari di untuk menerjemahkannya itu secara cara gampang makanya kita dulu kalau dalam bahasa dalam sastra Inggris diajarnya pakai kamus Cambridge atau kamus Oxford yang dari yang Inggris Inggris itu ya nah sekarang coba yuk kita kerjakan saya akan panggil nama ya nanti ya supaya tahu kemampuannya sampai mana uh, bu aini lagi yuk bu aini nomor dua ini bagaimana bu yep. okay, coba bu dua nomor kali. satu ya nomor dua nomor satu sudah okay. sudah dijawal, nih. Nomor dua maria's english was not very good now okay. it's better oke okay, sekarang berarti bah her english oke okay. her english Has, very good. No, ini pakai yang ini, Bu. Pakai, okay. yang, ini. pakai yang ini, katanya ini. Jadi ini konteksnya, okay, ini. ini konteksnya ya. Ini okay, konteksnya, okay, okay. kemudian berarti mengartikannya menggunakan uh, pre uh, present perfect bagaimana? Oke, okay. okay. her English grow, grow. Oh, bukan itu. grow, Bu. Improve, improve, sorry. Berarti, berarti kalau dijadikan present perfect bagaimana? Her English, her English. has Has improved, yeah, has improved, gitu ya, improved, ya, yeah, improved, improved Bu. nggak perlu, add. Nggak, nggak perlu add lagi, ya, yeah. jadi improved. Dirinya matinya seperti itu, improved, ya, yeah. has improved, yes, okay, coba tirukan, Bu, please, Her English Her Her English was has. Improved. hair, hair, hair, hair, hair, ada non-sukun yang ketemu itu ya. Jadi, yeah. improve. Ikhlap ya, sir. Okay. Ikhlap ya. I'm English. So, I improve. Ada iklapnya Bu. Ada dehnya belakangnya. Yes. Oke, okay, yuk. Uh, Bu Evita, yuk. Halo. Oh, halo. Ya, nomor tiga, Bu. Coba. Ini konteksnya my, konteksnya saya jelaskan dulu. My bag oh, yeah. was here. Tak saya hmm. di sini. But Il, it is here yeah. anymore. Di mana? Di hilang berarti gimana Atau, katanya milih di atas berarti milih ini disappear my bag have disappear has bukan disappear. Di, have disappear oke okay, has disappear good oh, has disappear Tasku sudah yeah. hilang hilang oke okay, kembar ya lanjut lagi bagus bu sekarang mbak mulvia Halo. halo sir ke nomor empat mbak silakan nomor empat konteksnya adalah sekarang dia bisa dulu sekarang dia tidak bisa jalan karena kakinya itu ada ini ada perbannya. Jadi kayak di apa di ini, siapa di, di gips ya, kalau bahasa Inggrisnya. Uh -huh. sering kali isir. Berapa itu? Berarti bisa. Kalau kakinya di gips tuh berarti sih? Gimana? Kalau kakinya kakinya kakinya di. Kakinya di di gips itu berarti kenapa? Patah. Break, nah, break, break, ya, break Break yang break. Oh, bagus, break, berarti, ya? Tadi Lisa Sisa mematahkan kakinya. Ka kakinya patah dalam bahasa ini apa? Lisa. Break has oh, pakai, has ini present perfect lo ya, present perfect. Oh, Oke. Okay. Eh uh, apa namanya? Lisa has ayo. broken. Good. Lisa has broken her? Her, apa sih? her leg. Uh, ulangi lagi dari ini. Lisa. Lisa has broken her leg. Good. Lisa has broken her leg. Lisa kakinya patah. Oke. Okay. Dalam bahasa Inggris teman-teman ya. Saya akan jelaskan ya. Kalau ada kalimat seperti ini. Jadi kalau kaki saya patah itu dalam bahasa Inggris buka. Dalam bahasa Inggris bukan my leg is apa broken gitu bukan cuma bukan cuma begitu saja ya. Tapi kalau ada kalimat seperti ini Ini dalam simple perfect ya. dalam uh, present. Ini artinya bagaimana? Potong kuku. Saya, potong kuku. Saya. saya potong memotong. kuku, Mister. Ini bukan kuku ya, finger itu artinya jari. Dari. Masa tersedia ah. potong jari? Apakah dia memotong jarinya sendiri? Enggak ya? Tidak. tidak. Nah, ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai jari saya Pak pantang Jari saya terpotong. Jadi bukan saya memotong jari saya gitu. Oh. Tapi diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi jari saya terpotong. Jadi dipotong oh. mungkin pas motong apa? Motong bawang apa ini ya, dapur itu kemudian ke kena gitu ya kena pisau jadi bilangnya itu kalau dalam bahasa Inggris seperti ini I cut my my finger kemilau kan I kalau ini bagaimana I break my leg eh bro patah saya dengan saya kaki saya leg leg kaki saya patah itu jadi nerjemahnya itu bukan berarti I break my leg, saya mematahkan kaki saya sendiri, itu enggak. Itu kalau seperti itu, menerjemahkannya itu dari kata ke kata. Artinya, kalau dalam ilmu penerjemahan, itu diterjemahkannya menjadi kaki saya, Pak, patah. Jadi, jangan kaget ya, kalau ada kalimat seperti ini, itu berarti bukan diterjemahkan menjadi kaki saya, saya, saya mematahkan kaki saya, bukan. Diterjemahkan menjadi kaki saya, Pak, ini berlaku seperti ini juga yang diterjemahkan Mbak Lisa tadi. Kalau Lisa has broken tadi, gimana? Lisa has broken her, her leg diterjemahkan bahasa Indonesia, bukan Lisa mematahkan kakinya sendiri". Gitu enggak berarti Lisa kakinya apa? Patah okay? bisa dipahami ya. Itu konteks okay. penerjemahan. nanti kalau sudah itu. Kita bahasnya nanti di upper intermediate dan juga di advance. Nanti saya akan ajarkan teknik penerjemahan dasar. Makanya join terus ya. Nanti ilmunya banyak insya Allah. Kan saya bagi semua. Saya nggak pelit orang. Okay, ya. uh, nomor lima, silakan Mbak... Uh, Oke, okay, siapa ya? Mbak Zarina, ayo nomor lima. Oke, okay, nomor lima konteksnya minggu lalu base uh, itu harganya uh, ini 1 1 euro 80 sen. Kemudian sekarang 2 dua tiket fair itu fair itu bisa dicemakan jadi tiket ya. The best Has, The best has up. Apa? up. Good has grown up atau harganya naik. Hmm. Has grown up. Ya. Okay, bagus bu, has grown up. Kenapa nggak pakai soalnya itu it ya ya yeah. pengganti maspar it. itu diterjemahkannya di, uh, di, bukan di Jima, bukan diterjemahkan maaf pengganti menjadi it it has ini, it has gone up grow itu top satunya top ada tiga tiganya adalah grow Oke okay. terima kasih Bu Zarina mm -hmm. Bu titik Inayati halo Halo, Bu. Oke, okay, mungkin sedang ini. Oke, okay, seem to offline. Oke, okay, tadi sudah yang lain belum sih. Uh, Pak Chandra, halo Pak Chandra. Tadi masih enggak Pak Chandra? Oh, sudah enggak ada ya. Nah, ini Buna Wiya, Miss. Buna ya, Buna Wiya, halo, Bu. Masa lupa. Betul. <laughs> Saking banyaknya di sini <laughs> Oke, okay, uh, Bu Nawia silakan Bu. Yang nomor 6, Bu. Nomor 6? Bukannya yang sudah tadi. Eh, nomor, nomor 6, itu nomor 5. Oh iya. Marnanya, loh. Dan didn't have a beard before. Now he has a beard. Dan has... Um... Uh, sorry ya, maaf. Tadi yang Bu ini, yang nomor 5, itu jawabannya yang ini ya. Go up ini ya. Maaf, jadi harusnya, mohon maaf uh, Bu jaringan dan teman-teman yang lain, harusnya pakainya yang lima ini, yang go up. Jadi, uh, the bus fare has gone up, has gone up. Jadi naik, naik tiket itu gone up. Jadi bukan ya, masih masih masih ini masih ini. Tadi mana kopak gone up? Kopak go tadi gone up ya, oke. Okay. Tadi yeah. gone up, ya oke. Okay. Maaf maaf saya tadi ini apa sedikit nggak konsen ya. Oke, yang, yang enam berarti pakainya yang ini ya, ground ya, Grown ini bentuk ketiganya apa, Bu? Grown. grow, ayo, grow. pop satunya. Pop dua apa, Grow, ya? yes. Grown. Grown. Grown. Grown. ground, ground, ground, ground, ground, ground, ground, ground, ground, Yes, Oke, okay. kalau kayak gitu, berarti yang tumbuh ininya apa orangnya, Bu? Jawabnya <laughs> <Dan swap> <laughs> apa orangnya? <laughs> Beard-nya beard ya, berarti Beard-nya. Yeah, yeah. dance. dance. Ini beratnya yeah. dance, double. Dance, beard. beratnya dance. beratnya yeah. ah, akan tulis ya. Dance, beard. Kalau dance ini, ini beratnya beratnya beratnya Duh, dung. ah, Oke. Seperti ini ya, contoh di ini ya. Tapi S, karena ini seperti S, ini, tidak ada dance, ini, ini dimintanya seperti ini. Yes. Apa yes. seperti ini? Boleh yang pertama, boleh yang kedua. Maknanya sama. Kalau pertama itu uh, brewoknya dan tumbuh. Yes. Tumbuh. Nah, tapi kalau yang kedua, dan menumbuhkan. Yes. Dung. Brewoknya. Dung. Ya, brewoknya jadi menumbuhkan. Tuh apa ya? Eh, bahasa indonesia apa ya? Kok menumbuhkan? Anu, apa kayak memelihara? Memelihara brewok gitu ya? Kalau bahasa Indonesia, ya memanjangkan. Memanjangkan ya? Bener, memanjangkan brewok. Brewoknya ya, Saya berarti ya, -kan. Saya itu apa cukur? Cukur sekali ya? Besok lusa itu udah tunggu lagi. Jadi, jadi, masalah gitu. Makanya, saya... Makanya saya biarkan, gitu. soalnya kalau dicukur, tiap hari cukur harusnya, jadi malah ribet. Oke, lanjut uh, nomor 7. Uh, Pak Chandra tadi sudah ada lagi ya? Pak Chandra, halo? Ya, yeah, yeah. uh, ya. Nomor 7, Pak. Nomor 7, oke. Okay. It was raining 10 minutes ago. It is jadi, raining now. Tadi hujan, 10 menit nyawa, sekarang sudah tidak hujan. Sekarang tidak hujan, jadi gimana? It... It um, It, katanya, yang ini Pak, katanya, yang it ini. Has, It has, uh, has, has stop, oh, oh, katanya, okay. stop, mm -hmm. uh, oh, stop. stop It has stopped. stop It has stop Stop, katanya, Stop. katanya, katanya, katanya, katanya, katanya, katanya, katanya, katanya, katanya, katanya, katanya, katanya, katanya, katanya, katanya, Pak. tidak katanya, katanya, katanya, katanya, katanya, katanya, katanya, Nah, good. Nah, ya, jadi Op. ada, ada, Op. ada Kalau bilangnya Pak ini, oh, Pak, apa, Pak Uthman, jadi ada, jadi ada, jadi ada, jadi ada, jadi ada, jadi ada, jadi ada, jadi kayak gitu. uh, ya? ada, di ada, jadi jadi ada, jadi ada, jadi ada, jadi ada, ya Gak hati Belum. Gak mm -hmm. dihati, halo? Ya, yeah, oke. Okay. Uh, coba, uh, try number 8, yeah. coba nomor 8, Bu. Ya yeah, yeah, Konteksnya I adalah? Oke, okay, konteksnya. I was. Hmm. Uh -huh. Perhatikan konteksnya, silahkan. Uh, I was my sweater and now it's too small for me. My sweater has shrink. Good. has shrink. Dia regular atau irregular, Bu? Kata kerja ini berarti regular atau irregular? Uh, irregular, eh sorry, no. kalau regular kalau regular pakai ID ya, ya. kalau tidak regular ya. tidak. Ya, ya, ya. ini regular apa irregular? coba coba mau sih? regular. regular. oke, okay. ya. saya cek dulu. saya lupa. saya bukan natif ya, jadi kalau salah saya ini, lebih baik saya cek dulu daripada saya menerahkan sesuatu yang salah. nanti takutnya apa? dosanya itu jari. ah String Sering, kenapa ya? Apaan ya? Makanya saya cek dulu. Ini kadang kadang kadang ada dua versi, Bu. Karena dua versi itu karena model British dan juga model uh, ini, model British ya, dan ya. juga model Amerika. Uh, Amerika. Contohnya seperti ini ya, teman-teman ya. Kalau dalam konteks uh, kalau dalam konteks uh, ini, konteks British itu ada learn. Learn itu artinya apa? Ajar. Mempelajari ya, oh, mempelajari. Nah, learn itu kalau dalam bahasa Inggris itu ada dua versi. Versi pertama adalah versi ini, versi like Amerika. It. Amerika. Itu learn, jadi dia masuknya itu ini, masuknya itu. kalau dalam Amerika itu dimasukkan ke reguler, jadi belakangnya edg Tapi kalau dalam konteks British itu dijadikan irregular, makanya dia. Seperti ini, seperti ini jadinya. Jadi, pakai te, gitu, learn, learn. Apakah dia ini tidak? Jadi, apakah dia salah? Salah satu menggunakan tidak benar. Semua cuma satunya Inggris, satunya orang Amerika gitu. Makanya, kalau lihat kamus mulai sekarang, perhatikan kok dia ada bentuknya di seperti ini ya, karena memang. Berbeda aksennya, kalau kamu di Cambridge, Oxford, itu pendekatannya dia British, maka dari itu kampus-kampusnya biasanya hasilnya seperti ini yang paling bawah. Kalau yang di atas itu dia Amerika. E, contoh lagi misalkan. Saya tulis ya di sini ya. Nah, perhatikan di sini, di kolom chat ya. get court, cotton got cotton, Kira-kira yang Amerika yang mana? Kog yang mana yang Amerika? Halo? Cotton itu Amerika. Gotten. Jadi kalau kalau British, itu dia got-got. Gitu. got Tapi kalau Amerika itu get got cotton. Oke. Okay. Um, Oke, okay. berarti Mbak, uh, ini, apa, itu masuknya irregular, Mbak. Ya, masuknya tadi irregular dia sering sering serang serang, makanya hmm, okay. serang pakai u ya serang. Oke ya, mohon maaf ya. Uh, ya sekali lagi saya bukan natif ya, jadi kalau lihat kamus wajar ya. Saya, saya punya kamus karena ya saya pengajar untuk mengajarkan hal yang benar. Kalau saya salah nanti takutnya dosanya dari dari ah, <girai> ya, pakai U ya, S, A, R, U, N, K, jadi string, jadi seperti prank ya, ring ring-ring drink, drink, drang oh, drang Jadi bukan shrink ya, siapa tadi bu hadiah shrink ya. Oke Pak. Oke, nah berarti kalau mau ketika kita menggunakan present perfect, kita tahu, top ketiga. Nah, itu makanya kalian harus berhati. Saya akan tunjukkan topik tiganya, ya. seperti apa saja saya akan menunjukkan ya. Ini aja, ya sekilas, karena kemarin mungkin Bu Nawiah, Bu Zarina sudah pernah saya ajarkan ini di akhir kelas ini. Nah ini, uh, jadi ada belakangnya EDED, -ede. ini berarti apa? Ya, yang EDED, -ede, belakangnya EDED, -ede, apa berarti? Regulet. <tik> ya, regulet. Regulet. Nah, kalau yang seperti ini, walk walk walk Oke Ini Ada, misalkan seperti ini ya. Okay. Beberapa yang nah seperti ini. Nah berarti ini yang ini apa? Yang en-en ini apa? Amerika, Afrika. Jadi kalau lihat kamus, kok ada seperti ini? oh berarti ya? Satunya Britanya Ameri itu Makanya saya kadang mengejam, Makanya saya harus cek kalau, kalau kalau kalau kalau ini kalau orang ini kalau Amerika biasanya akan dimasukkan ke reguler yang ini. Tapi kalau orang ini apa orang Inggris, orang Inggris Eropa itu dia akan memasukkannya sebagai regular. biasanya seperti itu. That's why you need to be careful. Cara cara ininya bagaimana? Cara Memaknainya, memang harus sering menggunakannya gitu Jadi, supaya gimana sih, uh, Mr. Batik uh, Mr. Nugroho, bagaimana cara uh, me, apa, me, mengetahui kalau itu irregular atau, atau reguler? Ya, mau nggak mau harus menghafalkan dan menghafalkan, dan menghafalkan, dan menghafalkan, dan menghafalkan, dan menghafalkan, dan juga digunakan. Itu salah satu cara yang uh, baik dulu ketika saya ini saya belajar S 1 itu menghafalkan ini bapak ibu menghafalkan yang irreguler sampai-sampai ke bawah mimpi gitu Jadi itu kalau tidur siang itu migonya udah misalnya ya? <laughs> seperti halnya kalau dari ngaji atau yang sastra Arab itu menghafalkan domir sama mirip ngapalnya ya, <laughs> ya, kan harus begini, ya, domir, sampai, uh, uh, ya kalau kalau kalau dalam anak sastra di situ yang dihafalin ini, kalau sastra Arab atau ngaji belajarnya itu domirnya, kalau kita ini, ya, ya seperti itulah gitu, karena bahasa itu memang harus di, dihafal dan dipraktekan, jadi bukan cuma dihafal kok, kalau dihafal itu salah, harus dipraktekan juga. Oke, okay. nah seperti itu teman-teman, Nah kita akan balik ke buku lagi ya, What's in the Book, kita coba balik ke, Oke, nah, let's see, ini, yang kita pakai. Nah, oke, okay. sekarang kemarin kita sudah listening sebentar ya Pak. Ini ya, teman-teman ya. Sekarang kita mulai writing. Yeah, coba teman-teman di sini uh, tulislah paragraf dengan menggunakan present perfect. Nah, coba misalkan saya sudah pekerjaan melihat. Jadi kerja di sini sudah berapa sudah berapa lama sudah apa yang sudah di ini, mbak satu paragraf satu paragraf itu berarti tiga atau empat kalimat. Coba desain ke saya, direct message ya. untuk yang belum ini belum sedang kerja, misalkan mbak muda ya, mau lebih itu silahkan tentang ini mbak apa uh, situasi mbak sekarang boleh ya bikin uh, personal aja nggak apa-apa ya, dikirim ke saya personal. Bisa tidak, teman-teman? kalau -teman. Bisa, bisa. Bisa. Biar kita belajar, bisa. biar kita tahu salah. Dikirim chat seperti biasa, yeah. Kan saya koreksi. Jadi, kemarin learning kita bikin karena writing. Bikin sama kerja atau apapun. Jadi, tidak akan membahasin, tapi kalau tidak, tidak ada ide lebih ke pekerjaan. soalnya kalau pekerjaan lebih apa itu lebih kadang lebih kelihatan gitu ya. Saya sudah bekerja sejak tahun sekian, sudahnya sudah tulis ya, sudah jurnal apa aja, gitu kan? So. Sir, satu kalimat doang satu kan? Satu paragraf mbak, satu paragraf. Ada oh. tiga, ada tiga, tiga kalimat. Kan, ya. Satu paragraf. Jadi kita sudah move on ya. Kalau kemarin tuh elemen kan cuma satu paragraf, bro, gitu ya. Nah sekarang kita cuma kita coba pelajari bagaimana ini apa membuat Paragraf. Silakan. Saya kasih waktu 5 menit ya. Saya izin ke kamar mandi sebentar. Jadi tadi sudah menahan. Silakan ya. Saya ini silakan kalau enggak mau di ini masih malu. Silahkan. Tapi kalau yakin ini nggak takut salah nggak apa. Jadi ya, chat aja nggak masalah. oke okay, teman-teman halo halo ya yeah. boleh boleh anu ya kalimat uh, paragrafnya boleh dicampur dengan uh, ini tenses lain jadi misalkan kayak I have worked in this company since five years ago now I'm working on bla bla bla boleh jadi pakai uh, pakai pakai, pakai present continuous juga digabungkan gitu enggak masalah ya. jadi kita belajar bagaimana cara membuat paragraf jadi dalam bahasa Inggris itu tidak tidak harus setiap kalimat itu punya punya ini tenses yang sama jadi setiap kalimat dalam satu paragraf itu tidak harus tensisnya sama semua tergantung konteksnya sekali lagi bahasa itu kontekstual ya silakan Oke, sambil ini, sambil nunggu semuanya, saya koreksi satu-satu ya. Oke, halo Pak Luhman. Yes, mister. Pak Luhman, yes. uh, ini, ini ya, kalimat pertama. Coba perhatikan yang Bapak tulis. Coba di-scroll ke atas, yang Bapak tulis. Lihat state Medan. Bapak sekarang tinggal di Medan nggak, Pak? Eh uh, Yang lampau, mister, ceritanya. Present perfect itu sampai sekarang masih terjadi kan, Pak? Ya, masih terjadi berarti konteksnya secara tenses tidak pak tidak valid pak oh, tidak pak gitu. bapak sekarang di kan tidak di Medan gitu. nah, yeah, maka dari itu secara tenses berarti salah salah harusnya oh, salah. I stayed in Medan jadi oh, yeah. pakai pas pas pasin sim, pas simple ya verb dua verb dua oke walaupun eh, pakai verb tiga bukan berarti sesuatu itu apa sudah terjadi gitu ya pak artinya ini. Jadi secara tenses itu enggak valid, Pak. Ya, karena okay. memang tidak Bapak sekarang sudah di Bogor. Iya yeah, betul, Mister. Tapi dari kalimatnya sebenarnya benar, cuma enggak valid sama konteks sekarang. Mm -hmm. Oke, okay. I have stayed in Medan, Pak. In. Oh, in. Oh, in. Kan ada ininya, toh? Oh iya, yeah, Mister, in. Oke, okay. okay. and we will hope, Pak. Jadi kena saya nggak tahu kenapa will ada di sini? Harusnya, oh, yeah. Model itu sebelum kata ker kerja. Okay. We will hope Iya. Oh iya, scan. Aken tanpa T, Pak. Oh, again tanpa T. Corona. Oke, okay, bagus ya. Oke, okay, bisa. Baik. Okay. Makasih, Missa koreksinya. Bu Lubi, ya. Bang Lubi, halo. Perhatikan, Mbak, di tulisan, Mbak. Bisa. Yes, Oke, okay, perhatikan I have been a tutor since my college since one year ago, ya. Yeah. My job is to help my lecturer when she needs me. Oke, okay, good. Sudah. Oke, okay, bagus, Mbak. Uh, and i also discuss and it can be my experience. Ini yang it can be my experience-nya, yang terlalu ini, terlalu Indonesia gitu ya. Terusnya bagaimana? It becomes my experience gitu, Oke. Okay. Ya. Ini ini sudah benar secara konteksnya, cuma bahasanya itu masih Indonesia banget gitu loh ya. Jadi oh, harus kita ya. aja. Itu sudah menjadi pengalaman saya gitu kan? Bisa kan, ya? Daripada itu, menjadi oh. pengalaman saya lebih baik. Itu sudah menjadi pengalaman saya. Bagaimana? Oh, it yes, yes. kalau dari dibuat jadi present perfect, dari mana? It, it has it, it has, has been, let's has been, been, boleh, has been my experience. Atau it has been, kalau jadi pakai become jadi apa? It has been become, mbak. Balik lagi, oh, um. become, baliklah, yeah. become my experience. Jadi become itu bentuk satunya become, bentuk keduanya became, bentuk ketiganya balik lagi ke pertama, become. Ik, became, become, yeah. uh, sir. Yes? Tadi ini bisa it has eh it has been be apa? became it Has been, it has been boleh. Kalau mau pakai become juga boleh. Kan uh, Oke. Okay. Maknanya okay. sama. Kalau pin itu berarti dia menjadi kalimat No, no, nomi nominal nggak ada kata hmm. kerjanya, tapi kalau bikam berarti ada kata ker. Ada kata kerjanya. Oke. Okay. Right. Oke okay. okay, Sir. Okay. You improve a ya, nanti uh, nanti Mbak mungkin Mbak Mulbi itu akan kelihatan, mungkin kalau ini atau sudah sudah bikin teks gitu ya. Nanti nanti Mbak, ikut terus aja Mbak, ya Oke okay, Sir. Oke. Okay. Kemudian yang Bu, Aini ini Halo Bu Aini. Halo ada Mister, koreksia. How about me? Oke. Okay. Bu, uh, I have coba perhatikan Bu di scroll kalimat ibu. Oke. Okay. Saya, saya copy nggak, nggak bisa ya, Bu. Saya kopi itu nggak bisa. Kopi itu nggak bisa kalau teks. Ini aja. ya. I have worked in polytechnic since 2012. Oke, okay, bagus. Ibu sekarang masih jadi dok, jadi ini nggak Bu? Jadi, masih apa? Dosen. Berarti, lecture, masih. Berarti I I has been I sorry I have been eh sertifikat lecturer gitu bu sertifikat lecturer jadi kalau pakai us itu makna berarti ibu sudah tidak lagi oke okay. oke okay. can you repeat mr saya akan tulis aja ya i buat ke bu, bu, bu, ini langsung i, I kalau, kalau, kalau lecturer itu artinya ini bu apa Uh, apa uh, ini artinya itu apa artinya itu ini apa uh, kuliah lecture itu ceramah Bu. Ya, kalau penceramah itu disebut lecture lecturer Bu. lecturer oke okay. ada r-nya okay. yeah. nah kian uh, saya sering jelaskan ke teman-teman yang lain kalau dalam bahasa Inggris dosen itu bisa diartikan sebagai teacher jadi jangan ini yeah. jangan kaget jadi kalau misalkan teacher nggak eh. apa-apa. Soalnya kita itu tidak harus lecturer ya. Jadi lecturer itu istilah Inggris sebenarnya. Jadi kalau Amerika itu mereka lebih suka dipanggil teacher. Kenapa? Karena ya tetap ini ya tetap kerjanya kan ngajar ya. Baik dosen maupun ini kan pekerjaannya ngajar toh. Ngajar eh. utamanya. Kalau kita, karena kita itu lebih suka menggunakan lecturer karena di Indonesia itu ada ada bedanya gitu ya Jadi ada hierarkinya. Jadi dosen sama guru itu beda. Jadi biasanya kalau dosen dibilang teacher itu kan marah di saya uh, ini dosen kok teacher. Nah, Asta, misal ada kasta misalnya ada kastanya. Padahal gitu. tidak ya. tidak ya. Jadi tidak seperti itu harusnya. Cuma memang di Indonesia itu kan kita punya kasta gitu. Makanya eh, bukan kasta ya. Punya, punya punya pemenang sendirilah. Dosen kan ada Tridharma perguruan Tinggi kan. Nah, mungkin mereka lebih suka dipanggilnya lecturer gitu. Tapi kalau di Amerika eh, dipanggil teacher lah masalah. Oke, okay. um, I restek Dikti, di. Restek itu enggak apa lah ini bu, pakai k ya? Iya pak, kali. sorry pak, my was bad pak. Yeah. My was upgraded Sinta for all lecturer becomes Sinta since twelve. Harusnya pakai mana bu? Kemenristek Dikti has updated has bukan pakai okay. was, has upgraded Sinta for all lecturer to be kam oke okay. since Apple and market ini ibu ini ya bahasa Inggrisnya masih Indonesia banget ya Bu harus ada titiknya Bu kalau mau Indonesia itu, ada titiknya, apa Bu. Bisa. Bu. Jadi kalau ngomong tuh saya sudah jadi dosen sejak tahun 2004 titik nah terus kalimat berikutnya Bu jadi jangan disambung-sambung Bu nah itu yang membuat teman-teman uh, yang lain yang pengajar yang dosen ataupun yang mahasiswa itu sering dicoret-coret sama dosen pembimbing, karena ada titiknya. Ada titiknya ya. titik titik gitu ya, jadi subjeknya ini apa, subject. makanya kalau saya nguji, saya pernah, saya walaupun belum pernah jadi dosen. Kalau saya itu as, as, as, pernah jadi asdos ya, jadi kalau sebelum apa bimbingan sama dosen saya, karena dosen saya sibuk, uh, beliau sudah, karena beliau sudah bagian, apa, besar di Inggris. Kalau bimbingan tuh sama saya dulu, biasanya yang saya coret-coret itu ini, apa? Ininya kalimatnya, karena kalimatnya itu enggak nggak ada titiknya gitu. Jadi nerjemahnya itu dari, dari bahasa Indonesia langsung ke Inggris. Bahasa Indonesia-nya, apalagi di Inggris ini. Ya. Oh berarti itu pakai apalagi Google Translate misalnya? Ya. Iya. Google Translate. Makanya, maka itu. Tapi kalau sastra, jadi kadang enggak enggak enggak ini pak, enggak harus, enggak harus ini, enggak harus dari Google Translate. Karena dari, dari apa? Dari dari mindsetnya, karena, karena kadang kalau bicara pakai Indonesia itu kan biasanya kita sering nggak pakai titik ya, ngomong aja gitu. ya, ya betul. Tapi bisa kalau dalam bahasa bisa. kalau dalam bahasa Inggris itu uh, bahasa Indonesia diperbaiki dulu, kemudian di Inggriskan. Makanya yang salahnya biasanya di situ. Oh, saya pernah betul. ya itu, saya saya itu sering orang koreksi tuh kayak gitu. Jadi bahas teori apa gitu ya, harusnya kan meaningnya ya, makna dari teori itu yang saya koreksi ya. Tapi karena kalimatnya itu jelimet, akhirnya tak coret-coret tuh ya ini ngomong apa sih sebenarnya ibu? Oke, okay. jadi yes, seperti so. itu ya bu ini ya. Jadi okay. kita ya, yes. pelan pelan pelan ya bu. Gitu, ibu lebih berpengalaman dari saya gitu ya. Saya malah belum jadi dosen. Jadi kalau bisa kalimatnya itu ini bu, apa? macemuk bertingkat titik gitu aja nggak perlu bertingkat ya. sampai lima tingkat itu nggak perlu bu ya jadi bertingkatnya itu cuma dan titik gitu aja nanti saya makan nasi dan dia pergi ke pasar tadi titik. titiknya hilang bu. pak iya titiknya <laughs> hilang keselip ya. ya bu ya keselip ibu titiknya pak oke coba hati-hati ya bu coba sekarang bu oke bu Hadiati Putri halo bu Putri bu Hadiati Bu Hadiati oke bu Hadiati halo eh ya. uh, uh, yang ibu tulis sekarang yang di sini itu bukan ini bu, apa bukan bukan present perfect bu, ini present perfect continuous yang pakai ing. Uh -huh. I have been teaching. Nah ini beda lagi bu nanti tesisnya bu ya. Uh, tadi kena uh, dulu uh, tadi boleh mengatakan bahwa perpilis, Boleh ya, ya, boleh. Tapi tapi ibu tahu ya kalau ini present perfect continuous ya, bukan. Perfect. Oke, okay. yeah. ini belum saya ajarkan karena nanti ada materi sendiri. Okay. Belum sampai situ bu, tapi kalau ibu sudah bisa bagus. Ini nanti I have been teaching university since Jadi konteks, uh, saya tidak akan menjelaskan konteksnya nanti Yang Jelas ini kontinuasi. Okay. aside from. Oke, ya Oke, kenapa pakai was bu? Nah ini it was a great experience. Kenapa pakai was? Kenapa nggak pakai is? Berarti kalau UOS itu berarti pengalamannya yang sudah, tuh, Bu? Iya nggak? Iya, udah lewat. Udah lewat. Berarti kalau sekarang masih. Nah, harusnya pengalamannya masih sekarang, masih ini nggak, Bu? Masih. Berarti, berarti It, is, ya. it, is, it is experience gitu experience. Ya. Oh, iya. Yeah. It okay. is a great experience. It was berarti ya pengalamannya sudah selesai. Iya. Gitu yeah. Oke. Okay. Next. Oke. Okay. Nah, ini sudah. Bu Zarina, coba kita lihat. I live, have lived in Bandung from, okay, good. Ibu, Zarina, lo? Ya, Pak. Kalau I live in Bandung sama I have lived in Bandung, adanya oh, apa? Kalau I have lived, masih sambil Oke, okay, good. Sudah bisa paham. I moved to Jakarta to work for five years. I quit. I quit living. What? I quit, oh, sorry. I <laughs> said... So, ini ya, I quite like. I uh, quite like itu ini mbak. Bila uh, mbak Serina, bilangnya enjoy aja mbak. I enjoy living, enjoy. Oke. Okay. Kalau seperti ini dia jadinya sekarang nggak apa gak suka lagi Ini kan dia uh, pakainya ya, ya, ya. kan pas simple kau ini. Yeah, iya. Kalau misalkan sekarang masuknya, I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 Uh, ya bu, yang uh, teman temen dalam konteks nanti sudah supermediate sama Advance saya ajarkan kalau but tidak boleh di depan. Tapi itu tidak boleh di depan kalimatnya. However, but itu cuma di tengah-tengah. I like you, but bla bla bla. I like, I hate you, gitu ya. Itu butnya di tengah-tengah. Ya. Kalau di depan itu enggak pakai but, pakainya however. Nanti ya, itu kapan apa connect connect ini nanti matinya upper, upper intermediate gitu ya. Oke okay, lanjut Pak Chandra silakan uh, Pak Chandra loh yeah. Iya okay. okay, pak. Oke Pak Chandra I have taught at universities. I was accepted as a teacher. Oke. Thirdly I have to perform good. This is teaching research. Oke okay, Pak, it has no problem Pak, it's good enough ya, sudah bagus Pak, maknanya sudah bagus ya. Cuma memang ini Pak, perhatikan uh, uh, katanya mungkin Pak ya, kosa katanya mungkin perlu diimprove, misalkan being a teacher is not easy, atau it's not easy itu kan bisa bilangnya being teacher is complete, atau misalkan apa, nih. jadi not easy benar secara makna, cuma kalau dalam konteks penulisan akademik itu uh, jangan menggunakan not easy, not good, not bad, gitu Pak. Jadi misalnya, feature is uh, sophisticated because Bapak. Jadi uh, tidak masalah Pak dengan ini, cuma lebih ke masalahnya kalau Bapak pengen uh, IELTS atau apa itu kosa katanya agak dinaikkan. ya Pak. Oke, silahkan. Nah, Oke. Okay. I have worked in Politechnik APP since okay, I have taught since I'm happy as teacher as I just do book. Bu, Bu, yes. itu harus bukti oleh satu. Ya, Tidak boleh ada tool Oh, berarti I must? I must myself. Yang, yang tajamkannya, Bu, tajamkannya apa? Apanya, Bu? Uh, Ilmunya, Pak. Apanya? Aspek? Dari diri yang harus di, ibu perdalam itu apa kemampuan mengajar jadi asah, ini, asah, apa ini uh, apa ini bu apa, fisiknya ibu jadi lebih spesifik ya bu oh baik baik now I am uh, I am holiday I apa libur itu bagaimana ya I am holiday I am holiday itu nggak libur bu. <laughs> bisa ya bisa I, I libur sekarang eh apa, beli itu apa, I, uh, I am in holiday, harus ada ini, I am, I am on holiday, am. oh ada ininya ya kata, on holiday. In on holiday, on holiday, I take aja, usah I, saya libur gitu, I am on holiday gitu. Oh iya. Yeah. Oke, okay, silahkan Bu Erika I work as a private accounting teacher while carrying out, oke okay, boleh, I work since 2020 at I work as, oke? Okay. Oke, okay, good, bu, uh, buaya kita, has no problem, bu? Oh, thank you, Mister. Kenapa, kenapa nggak pakai ini, bu? Kenapa pakai I work? Kenapa bukan I have work? Nah, itu saya pengen tanya itu aja. Kenapa pakai I work instead of I have work? Eh, uh, yang di one sentence itu ya? Ya, kalimat pertama. Why? Saya cuma oh, iya tahu. iya. Bisa-bisa. Bisa. I've worked juga. Salahnya masih masih berlangsung. Iya. Jadi, kenapa kok Ibu pakainya I've worked instead of I've worked? Saya punya matanya itu aja. Why? Bukan berarti ini uh, salah ya? Bukan berarti ini salah ya? Saya cuma pengen tahu konteksnya kenapa, gitu. Iya. Yeah. Hmm, tadinya mau pakai I've worked. I've worked uh, bisa juga lain like I've worked. Uh, as, I've put a thing. Tapi kayaknya kurang cocok bisa. <laughs> ternyata bisa juga ya. Bisa, uh, intinya kalau seperti ini berarti Ibu menunjukkan apa? Happy? Happy tour, oh, kegiatan sehari-hari yeah. Ibu. Okay. Tapi kalau akhirnya uh -oh. itu menekankan konteks tertentu, kurun waktu tertentu. Oh, tapi kalau berdasarkan paragrafnya apakah ini ya, berarti masih belum apa belum konsisten ya? Oh, Mister? enggak masalah, Bu. Oh, enggak masalah. Mau disitu? Uh, apa itu maksudnya? Sebuah uh... paragraf, sebuah para...